review rumah Tanjung Raya 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah, kali ini saya berada di jalan Tanjung Raya 2 komplek <tuk> <tuk> <tuk> uh, kemudian di sini ada ada lokasi rumah yang akan dijual kita lanjut saja Okay. ini kakaya hmm. tingkat di, di dalam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 Oke, okay guys. Jika kalian berminat atau ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa hubungi ke kolom deskripsi di bawah ini, ya. Oke, okay, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut ke... Pemahaman yang lainnya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.